lagi masuk minyak ini kita masuk minyak kelapa nih teman-teman ini sudah jadi minyak ini tuh sudah jadi minyak setelah kita tunggu berat jam 2 jam lebih nih. udah udah jadi minyak ini Tuh. Tuh. Ya, mulai Tuh. Tuh. wangi wangi wangi Kita tunggu sampai benar-benar kuning ini. Udah mulai ini. Berapa jam ini kita masak ini? Dua jam ini. Dari jam berapa ini? tadi ya. Jam sepuluh, eh jam sepuluh lagi, jam setengah satu, jam setengah satu sekarang udah jam berapa? Nih? udah jam dua ini, main kan, main lama. Kita tunggu bentar lagi biar benar. mulai ini, mulai matang ini, udah. ini jadi wangi coy <laughs> wanginya enak banget ini kayak kayak sari wangi aduh, hmm. udah melayan, udah Coba. kita angkat, udah sudah, iya udah ini udah, Sekarang mau makan itu, matiin kompornya, udah matiin kompornya, oke, okay. oke, okay. thank you, thank Makanya. you so much for watching, hmm Aduh jadi gosong ini Enak ini Kalau dimakan pakai nasi Ya minyaknya enggak Banyak sih Ya lumayan lah buat Apa Buat luka Buat Rambut Anggit. Buat, buat... buat... Pijat. pijat buat urut Hai badan hmm. gitu enggak banyak sih Oke okay. <tuk> Oke <Okay. tuk> okay, terima kasih sampai jumpa